Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ahmad Ato81 Di video kali ini Saya lagi melakukan proses Pencampuran pupuk kandang Untuk proses tanaman sayuran ya Oke apa kabar kalian semua Semoga baik-baik saja Oke jangan berlama-lama Kalau yang lama nanti hilang Mari kita saksikan hasil ya Okay. Nah, ini kita belah setengah dulu, setelah dibelah, lalu nanti kita taruh nah, pupuk kandang ini tayah ayam, tayah ayam campur ayam bebek, jadi okay, untuk untuk dasaran saja, oke? Okay. tutup lagi ya dengan tanah yang Tapi uh enggak -huh. dan kerapian itu uh, kali kita lihat, nggak hmm, pasah, tinggal nunggu hujan atau besok. Jadi atas kurikan pun harus kita siapkan. Bebek itu dia. masih kayak coklat kan satu dua tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga kulit. tadi proses terakhir dan yang sudah bergabung dengan, dengan, dengan, dengan, dengan. oke terima kasih jangan lupa like comment,